Pro Audio sama MR Audio di Wonorejo Malang. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Biar tahu video-video saya yang baru lagi. Oke okay lur, selamat menonton. Yeah. Yeah. singing <laughs> and selamat menikmati